Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera teman-teman sekalian e, Kali ini saya ada Mainboard Z8V Ini ke Laptopnya SRL5475 Ini kode mainboardnya Disini e, DAZ8VM B18D0 ini laptopnya kendalanya mati total kalau dia menggunakan uh, charger ya, tapi kalau pakai baterai dia nyala asal baterainya masih ada isinya gitu. Kita coba langsung melakukan pemeriksaan. Biasanya untuk kasus seperti ini persoalannya itu ada pada bagian charger. Tadi ada 0,08 kemudian dia turun lagi. Uh, kita coba cek di sini. Uh, ini dari charger sebentar. Ya dari ini charger ya, kan charger di sini. Ini belum masuk ya. Sudah ada 19,0. Saya coba naikkan 19,2 oke okay, 19,18 dan ya, terbaca maksimal 1 oke 19,15 eh okay. 19 uh, laptop ini tidak menggunakan nasi ya dia asifnya diganti pakai menggunakan dioda kayak gini jadi ini langsung air bifat uh, ini berfungsi sebagai blocking jadi kalau ada tegangan over atau apa saat ya beban yang berlebihan pada jalur output ini. plus ini dia akan keblok di FET ini, RB FET ini. Di sini ada tegangan 3 volt. Naik turun gitu ya. 3 volt kemudian 0. Eh di sini ada 19 dan 18, 19 tentu ya. Eh Sepertinya persoalannya itu ada pada bagian Charger ya Ini isi chargernya dia pakai PQ24780 Kita coba cek Bagian pin-pinnya sini. Ini pin 19.0 Terus 123456 RT 2,4. 2,4. Saya coba buka skemanya dulu. Eh uh, Z8V ya. Ini adalah kuanta <tuh> Ini langsung isi charger di sini. BQ24780. Zon dapati VCC-nya normal, 19 volt. Kemudian untuk ACD-nya ini 24 Untuk kasus seperti ini, kemungkinan besar yang yang bermasalah itu ada pada bagian nasi detektor Jadi ACD-detektornya itu lalu rendah, jadi harus kita hacking, harus kita naikkan saya yang paling muda itu kayaknya dari IC ini dari resistor ini yang dia udah jadi kita tambahkan saat ini puluh 137 kilo kita naikkan jadi 200 200 kilo lah kira-kira seperti itu Oke, okay, kita cari PR211. PR211. Dari sini. Nah, kita akan melakukan penggantian pada PR ini. Tapi yang paling mudah itu Kita tambahkan aja resistor Kita tambahkan resistor Yang tadinya Ini adalah Berapa tadi Duh, 137 ya 137 kita jadikan 200 200 kilo lebih ya r 211 Posisinya ada di bawah ya. Ada di bawah di bawah sini hmm. ada di bawah wifi card ke sini yang ini ya, yang resistornya yang ini resistor 211 jadi kita akan kita akan apa melakukan modifikasi pada resistor ini saya coba geser dulu Oke, okay, kaki resistor yang tadinya dia terhubung ke ground, saya, lop, saya miringkan, saya putar sekitar 45 derajat dan saya akan tambahkan resistor, ambilkan dari mana? saya tambahkan timah biar uh, apa betul-betulnya oke okay. Kita coba lakukan pengecekan ini. Berapa volt kita dapat di sini? Tadi 2,4 ya. Ini maksimal 3,7 kalau enggak salah. Jadi kalau kita dapat 3 volt itu bagus. 2,6 lumayan ya. Lumayan sudah. Ini mestinya sudah nyala ini. Tebok ke mana? ini sudah nyala. Ini posisi 19,2. Jadi kalau kita naikkan ya, dia akan naik juga. Jadi kita coba pakai 19V. Okay, 19 volt. Oke, 19,1. Kita coba sekarang kita cek di sini. Yang tadi tegangannya tidak keluar. Kita cek sekarang. Di sini sudah ada. Ada 18,9. Eh, uh, ini socket sudah nyala. Kita coba cek di sini. Di sini 3 volt, 5 volt ya. Ini 3,2 terus di sini ada 5 volt yang Terbaca 4,9. Di sini berarti dia 19 volt ya. Oke, kita coba switch kita sambil dulu ambil ambil tombolnya tombol switch ya. kalau enggak usah ini ada tombol switch di mainpot ya Cuma sebelah mana kita langsung pasang di casingnya aja nya ada di tombol support bisa That's all good. membuka laptop yang sedang posisi baut-bautnya itu dilepas ya harus pelan-pelan dan -pelan, hati-hati. Oke kita coba nyalakan. Nyalah ya 0,5. Kita tunggu biasanya dia restart karena tidak ada baterai simosnya. Dan tampil Taba. Taba. Taba. Ini belum tampil sepertinya ya. Daftabnya tidak tampil Cuma dia sudah nyala Jadi 0,5 Tapi mati-mati Oh, ini, ini pro, apa? kondisi seperti ini biasanya dipengaruhi karena tegangan RTC nya itu nol tadinya jadi dia pada saat booting pertama itu lama gitu restart-restart kita coba matikan sekarang tanpa mencabut chargernya, kemudian kita nyalakan dia biasanya lebih cepat lah ini langsung nyala Oke okay, terima kasih teman-teman semoga uh, videonya bermanfaat